Hey yo what up geng balik lagi di channel gue detektif slot ya? Si penyelidik slot Gas hari ini Oke di edisi slot Gas hari ini gue bawa modal di 264 ribu Tanah susah sih kita gaskan di spin turbo 10 kali ya Oke ini ngomong-ngomong gue di bettingan 4.000, ribu coy Oke jadi <coughs> Ya di edisi, di edisi slot Gas hari ini juga Gue mau bagi taktik guys ya Taktik atau trick and tipsnya guys ya Bagaimana cara mendapatkan skill gratis ya guys ya Waduh, kali 12 enggak dicantolin Ya, jadi uh, Di video kali ini <coughs> Gue mau Bagi-bagi uh, Pola gacor guys ya Polanya apa ya? Cara mendapatkan sketcher gratis ya <coughs> Sketcher jackpot ya Oke, okay, jadi buat kalian semua Disimak baik-baik uh, Videonya jangan di skip-skip ya Nanti kalian kelewatan satu pola aja Apalagi khususnya yang mau uh, Mau contoh polanya ya Kalau kalian di skip-skip takutnya satu pola terskip Jadinya polanya tidak bekerja dengan baik Ya jadi disimak baik-baik, oke. Okay. Uh, Ngomong-ngomong di sini gue main uh, di situsnya Retro 777 guys, ya. situs paling gacor dan terpercaya nih ya. Karena <coughs> ya kenapa gue masih stay setia main di sini? Kenapa gue masih stay di main di sini? Ya karena gue selalu profit di sini guys. Saya dengan pola-pola racikan, pola rakitan gue ya, setiap hari gue bawakan selalu bikin gua cuan guys ya. Selalu bikin gua profit di sini. <coughs> ya makanya buat kalian semua yang kebingungan cari situs ya cari situs yang dan yang terbaik ya ini gue rekomendasikan banget buat kalian semua langsung gaskan kreator 777 guys ya oke okay. okay, um, sejauh ini masih belum ada ya tapi nggak apa-apa ya kita nggak boleh pesimis kita harus optimis ya guys ya ini desainnya gua on kan gue coba manualin wih gila sketchernya sudah tiga ya kurang satu ya nggak apa-apa ini kita pancing-pancing sketchernya ini kakeknya ini masih malu-malu guys ya. Masih malu-malu nunjukin foto dia guys ya. Enggak <laughs> apa-apa ini kita pancing, kita bujuk dia supaya dia kasih lengkap 4 fotonya guys ya. Oke, ini detektornya gue offkan langsung kita masuk ke polanya lagi di spin cepat 10 kali. Jepret kali enamnya nyantul mantap waduh tapi tambahnya cuma 2000 guys ya. ya ini kadang memang udah kebiasaan dari kakek inilah ya udah capek banget gua akhirnya dikasih skacer 4 kita di skacer ya. Benaran dikasih skacer ya dengan pola gua memang bikin bikin bikin harapan lu jadi nyata guys ya anjay ya harapannya dapat skacer guys ya bukan bukan harapan mantan balikan ya guys ya enggak guys ya anjay jadi ngomong balik jadi ngomong mantan kita <laughs> oke okay. Oke, okay, tambahlah cakep. Ungunya dong, aduh. Tambah 6600 kali 4 ya, dapat 26000 nggak apa-apa. Masih ada 11 speed. Oke, okay, gila. tambah 5000 dikali 8 ya, 72.000 nggak apa-apa ya. Dikit-dikit kita kumpulin, guys ya. Dikit-dikit <coughs> kita kumpulin ya, nggak harus sampai dapat sensasional juga, guys. Yang penting kita di sini bisa profit ya. Oke, okay, masih ada 9 spin. 8 spin. Ya, total kali kita di sini ngomong-ngomong sudah 8 kali, guys ya. Oke, okay, ini apakah <coughs> tumble, ini Ini tambel dibenerin dikit dong, kayak. Hanya aduh. Kalau entikal ini cuma ribu agak ngejengkelin juga, guys ya. Tuh, lagi-lagi 1.000 ini. Benerin gak lo, kayak? Ini jangan lu kaliin 2000 nih. Waduh beneran gak dikaliin ya guys ya Beneran gak dikaliin sama dia Oke okay, waduh Waduh banyak banget Petirin di skip ya dong, Gelasnya pecahin dong gelasnya Oke okay, gila gelasnya mah kotanya Dipecahin juga batu kuningnya dikasih lagi pasti Pacific Sensasional kita guys ya Fix ini, ini fix ini jabret, gue bilang apa anjir, anjir langsung sensasional di dalam guys ya, langsung pecah RTP-nya sensasional ini kita itu 961 ratus cuy, nggak tanggung tanggung ya, sekali meledak ya. Wah gila gila kalian dengar aja bunyi koinnya, sop, sopan banget di telurnya, sopan banget cuy, yang mantep banget nih. Nah, ya, guys, dapat guys, juta guys, guys, guys, di mana lagi ya kalau bukan di situs retro 7, 7, 7, 7, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, pola yang gue guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, gue guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, kalian guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, jadi buat kalian semua masih stay sampai di menit ini lagi nonton ya thank you banget ya thank you banget ya. dan jangan lupa juga dibantu lah, ya dibantu komen dibantu share ke temannya sekiranya penggila selotar kayak gue juga guys ya Dibantu subscribe ya, dan jangan lupa juga nih ya jangan lakukan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi informasi gacor dari gue guys ya Karena gue ini detektif ya gue ini detektif ya gue selalu olah-olah TKP ya untuk mencari mencari cuan lah mencari profit ya buat kalian semua juga ya Ya, ini lanjut dengan bantuan kalian ya, gua pasti lebih aktif ya, gua lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua ya. Wah, ini memang kalau udah profit gini enaknya ya ini guys ya, tapi nggak apa-apa gua coba gali sedikit lebih lama lagi ya. Karena cukup bikin gua penasaran. Wih, sketch satu lagi dong. C aduh, gua aduh nyantol di sini ya satu lagi sketch guys ya. <tuh> ya memang udah kebiasaan banget guys ya. udah kebiasaan banget dari kaki ini ya kita harus memaklumin guys oke belum ada 5 spin lagi nih oke di sini dikasih batu hijaunya birunya Oh dikasih batu ungu ternyata guys ya batu ungu dong oh eh birunya dong oke deh Oke okay, dikasih lagi kuningnya Tapi nggak diangkat sama kakeknya Ya kok memang kalau di luar ini Memang agak susah guys ya <tuh> Wih di tambelnya cuy Udah cakep tambelnya Tapi lagi-lagi nggak -lagi diangkat lagi sama kakeknya ya Aduh Thank you banget lah buat kalian semua sudah nonton. mena rezeki besar selalu mendampingi kalian guys ya. Sekian olahan TKP hari ini. Adios.